Baby bus Kamu suka memancing? Ayo kita pilih tempat untuk memancing. Ayo kita memancing di sini. Sebelum kamu pergi, ayo kita lihat alat apa saja yang harus dibawa. Sarung tangan. Jaring ikan. Kotak makanan ikan. Kita kehabisan makanan ikan, ayo kita buat beberapa lagi. Beberapa biji jagung dibutuhkan untuk membuat makanan ikan. Telah siap, makanan ikan itu harus dimasukkan ke dalam kotak. Makanan ikan yang segar telah siap. Yeay, ayo kita pergi memancing! Ada banyak ikan di kolam, ayo kita mencarinya. Ikan kecil sedang bersembunyi. Ayo, kita singkirkan daun-daun teratai itu. Lalu, beri makan ikan kecil. Ayo, kita mulai memancing. Bisakah kamu menangkap ikan ini? Bantu aku menangkap ikan ini. Bantu aku menangkap kepiting. Untuk singkirkan katak, ayo <SILENCIO> kita terus memancing. Ketik untuk singkirkan katak, ayo kita terus memancing. Ayo kita bersihkan daun-daun itu. Ayo kita terus memancing. Wow, kita telah menangkap banyak ikan. Memberimu hadiah stiker. Ayo kita memancing di sini. Di laut Sebelum kamu pergi, ayo kita lihat alat apa saja yang harus dibawa Kompas Teropong Jaring ikan Jaring ikan rusak, ayo kita perbaiki Ayo kita potong yang robek terlebih dulu Jaring ikan sudah diperbaiki. Yeay, ayo kita pergi memancing. Di mana kawanan ikan itu, ayo temukan mereka dengan teropong. Sekelompok ikan sarden ditemukan. Lihat, ada banyak ikan tangkur buaya. Ini ada sekelompok sarden Jepang. Sekawanan ikan ada di sini. Hidupkan perahu memancing dan kejar sekawanan ikan itu. Kawanan ikan tertangkap. Ayo, kita tarik jaring ikan naik. Masih ada beberapa yang tersisa. Ada banyak sampah. Ayo, kita ambil. <SILENCIO> Terus maju, sampah menjadi sedikit sekarang. Wow, kerja fantastis! <SILENCIO> Kawanan ikan telah pergi. Ayo kita kejar mereka! Sekawanan ikan tertangkap. Ayo kita tarik jaring ikan naik! Sekawanan ikan terakhir ada di sini. Camar-camar itu Camar-camar itu telah pergi Ayo kita mulai memancing Sekawanan ikan tertangkap Ayo kita tarik jaring ikan naik Kamu keren. Ini stiker untukmu. Ayo kita memancing di sini. Di atas es. Sebelum kamu pergi, ayo kita lihat alat apa saja yang harus dibawa. Kotak makanan ikan. Pengebor es. Ayo kita rakit pancing dulu sebelum memancing Pasang komponen-komponen ini Apung-apung Unting-unting Cincin penyesuai Kail Kencangkan kail erat-erat untuk menangkap ikan besar Mancing sudah siap Ye, ayo kita pergi memancing Jenis ikan apa saja yang ada di bawah es Ayo kita bor lubang di atas es dan mulai memancing Pertama-tama, bor beberapa lubang di atas es sang umpan pada kail dengan makanan yang disukai ikan. Mulai memancing Ikan itu ada di atas kail. Ada ikan di atas kail. Ayo kita ketuk dia. Terus maju Oh tidak, itu adalah tanaman air Masih ada banyak ikan, ayo kita tangkap mereka Kerja yang bagus, kita telah menangkap banyak ikan ini stiker untukmu. Ayo kita memancing di sini, di bawah laut. Sebelum kamu pergi, ayo kita lihat alat apa saja yang harus dibawa: senjata tombak, teropong, tangki oksigen. Kita kehabisan oksigen. Ayo, kita pompa tangki oksigen. Sambungkan pipa udara terlebih dulu. Mulai memompa oksigen. Tangki oksigen sudah siap. Ayo kita pergi memancing. Ada banyak ikan bawah laut yang cantik. Ayo kita mencarinya. Ayo kita ikuti ikan kecil untuk menemukan kawanan ikan. Kita tangkap mereka, bantu aku menangkap ikan ini. <San> Kita berenang kembali ke permukaan air dengan aman. Yang bagus memancing di bawah laut berhasil memberimu hadiah stiker.